Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel YouTube blind Project, channel YouTube paling paling sa Indonesia Raya. Di video kali ini, kita mau acara kurban Idul Adha. Bersama Panitia Kurban Mutiara Kunir Residen yang dipimpin oleh Mas Gon ini alias Mas Sudi ini ketuanya. Kemudian ada Pak Nur dari Blok C, ada dari Blok A Pak Erwin, dari Blok B sementara belum ada. <guluh> dari Blok D ini Pak Reza <tuh> Mana? Oh iya ini blok B guys ini guys uh, Pak Eli guys uh, uh, yeah. Terima kasih atas kehadirannya blok B <laughs> yeah. ini, ini lor Wah ini yang dua ini sebenarnya mau dikorbankan juga ini lor yeah. Karena <laughs> Bobotnya sudah layak <laughs> Siap potong <laughs> Ada mas Dani dari blok C dan juga mas Salim ini dari Blok ini, Pak. oh iya, cadangan. barangkali kurang nanti ya. Jadi, untuk tahun ini kita hanya korban kambing karena sapi Cagangan. lagi PMK. Jadi, di daerah sini kebetulan penyakit mulut dan kuku ada di level hitam, lur. Jadi, kita korbannya sementara nggak sapi dulu. Bukan karena enggak mampu tapi karena itu tadi. Takutnya yang dikasih itu enggak mau daging sapi karena faktor PMK. Oke Pak Mudin. Nih ada Pak Mudin Usman wakil dari warga blok D. Ini ada Tole Favan sama Tule Alvin. Tole Favan Bonek. Halo. Halo guys. Hey. Halo. Jangan lupa, apa, guys? Oke, okay. oke, okay. terima kasih, guys. Eh, kesannya sebelum di dikorbankan mas. Kata-kata terakhir, terakhir mungkin. Kata -kata terakhir. Oh, udah ada kata-kata. Kata Jadi, sudah <tinyi> <tinyi> <tinyi> <tinyi> ini cadangan. menikmati <tinyi> <tinyi> <tinyi> <tinyi> <tinyi> Oh, ya. Iya. Jadi kesan-kesan terakhir sebelum oh, diberangkatkan ya. <tinyi> <tinyi> <tinyi> Terima kasih, Pak. Tapi aku kan Pak kan? Jangan, jangan terkesan sedih itu Pak, ikhlas saja Pak, yang ikhlas Pak ya Oh aku terus sih kayak lakonnya Iya, ini kan sebagai gambaran dari Nabi Ibrahim dan Ismail ini Kok Nabi, Nabi, Nabi Ibrahim? Iya Ini satu yang ada air ya ada Nabi Ismail boleh ini ya sabar, ya sabar ya, ya. pak agrin samuel. Oh, samuel. samuel ya sabar <tuk> pak ya ini gajahnya notok untuk iya maksimal ini sudah di, di asah pak, persiapan <tuk> siap ya? siap kok ini saya kenal ya, ikut buku ke arah cilir ya ketanggung-tanggung bu gila pak-gila pak itu bagian bagian perdapuran untuk panitia ini aku lagi lah, nah nyantong. Lee sudah datang. Aduh, <tik> Wahri, hehe. Lepen lo, udusin. Ada Assalamualaikum Guru, Guru Buatan video nih Blok A4 Pak Sudarno Jangan nama jalan oh ini pindah lokasi lur oh, aku tanggapan <laughs> jopi like, gini, gini. ini <laughs>